Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ya talamit. Kaifa halukum? Natamannaikum fi halati sihhati wal Anak-anakku kelas 4 yang Ustazah cintai, bagaimana kabarnya? Ketemu lagi dengan Ustazah Lulu dan Ustazah Fia dalam pembelajaran kemuhamadiahan atau KMD tentang mengenal tokoh Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ibrahim. Untuk itu, mari kita buka dengan bacaan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berikutnya, kalian ikuti video sampai selesai ya, anak-anak. Selamat memperhatikan. Nah, anak-anakku, sebelum kita mempelajari eh, salah satu tokoh Muhammadiyah yang berikut, Ustazah mau. Uh, bertanya kepada kalian kenalkah kalian dengan tokoh yang satu ini coba kalian perhatikan siapa oke okay. Kiai Haji Ahmad pendiri Muhammadiyah yang kedua betul Jenderal Sudirman pahlawan kemerdekaan dari Surabaya yang ketiga yuk siapa ya Profesor Doktor BJ Habibie Presiden Indonesia kelima yang terakhir siapa yang tahu Betul, Soekarno. Siapa Soekarno? Presiden Indonesia yang pertama. Nah, itu beberapa tokoh yang kita kenalkan. Nah, anak-anak, Ustadzah sebelumnya mau tanya, tokoh, tokoh itu apa sih? Betul, idola. Coba kalian dengarkan Ustadzah menyampaikan e, wacana ini. Bagas menyimpan foto orang yang diidolakan di dalam dompetnya Dan sesekali dilihatnya Ketika orang yang diidolakan datang ke kotanya Bagas rela tidak masuk sekolah demi melihat ketemu idolanya datang Apa yang dilakukan oleh idolanya Bagas selalu menirunya Nah sekarang yang perlu kita diskusikan dan kalian pecahkan masalahnya adalah Bagaimana pendapatmu tentang perilaku bagas? Ya, jawab Nah idola atau tokoh Tokoh adalah menjadi panutan bagi orang lain Tokoh Muhammadiyah senantiasa memberikan contoh kepada umat, jasa atau pengabdian seorang tokoh akan dikenang oleh generasi muda. Jika kalian bersungguh-sungguh mengenal dan meneladani tokoh Muhammadiyah, insya Allah kalian akan berhasil seperti tokoh yang kamu uh, pelajari. ya Tentu saja anak-anak kepingin -anak, uh, menjadi orang sukses bukan? Anak-anak, akan mengenalkan tokoh Muhammadiyah yang satu ini, yaitu Kiai Haji Ibrahim. Masa kecil Kiai Haji Ibrahim Ibrahim lahir di kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 7 Mei 1874. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Fadril Rahmaningrat. Ibrahim adalah adik kandung dari Nyai Walidah, yaitu istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sejak umur lima tahun, orang tuanya mengajarkan mengaji kepada Ibrahim. Kemudian beliau juga memperdalam ilmu agama kepada kakaknya sendiri yaitu Kiai Haji Muhammad Nur. Setelah dia pandai, beliau menunaikan ibadah pada ibadah haji maksud pada usia 17 tahun. Oh, masih muda ya anak-anak ya. Anak-anak bisa, tentu bisa. Berikutnya, beliau menuntut ilmu di Mekah selama kurang lebih 7 sampai 8 tahun itu perjalanan e, Ibrahim waktu kecil sampai remaja beliau Kiai Haji Ibrahim sebagai ulama besar yang cerdas luas wawasannya sangat dalam ilmunya dan disegani banyak orang Kiai Haji Ibrahim hafal Al-Quran Hafid anak-anak dia juga ahli kiro'ah suaranya bagus dan pandai berbahasa Arab wow, tentu anak-anak mau menirukan dan mengikuti jejak beliau bukan nah untuk itu harus rajin-rajin belajar Kembalinya dari Mekah, beliau Kiai Haji Ibrahim mengadakan pengajian untuk masyarakat di sekitarnya dengan dua metode. Yaitu yang pertama metode sorokan, yaitu mengaji dengan diajar seorang demi seorang. Waktunya diadakan pada waktu pagi hari, mulai pukul 7 sampai 9 pagi. Kemudian yang kedua dengan metode Peton, yaitu guru atau kiai membaca Santrinya mendengarkan Muridnya mendengarkan dengan memegang kitabnya masing-masing Nah itu waktunya Pada sore hari setelah sholat asar Sampai maghrib Kemudian dilanjutkan sholat maghrib secara berjamaah Selanjutnya Kiai Haji Ibrahim memimpin Muhammadiyah, kiprah beliau. Kiai Haji Ibrahim mendapatkan amanah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah. Apa itu amanahnya? Yaitu mengemban tongkat kepemimpinan Muhammadiyah pada periode selanjutnya setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia. Hal itu dipesankan oleh Ahmad Dahlan kepada sahabat-sahabatnya. Mula-mula, Ibrahim tidak mau dan tidak sanggup. Atas masukan dari sahabat-sahabatnya, amanah tersebut dipenuhi dan diterima. Beliau, pengganti ketua Muhammadiyah setelah Ahmad Dahlan meninggal. Kiai Haji Ibrahim dikukuhkan menjadi ketua Muhammadiyah pada bulan Maret 1923. Perkembangan Muhammadiyah paling pesat saat kepemimpinannya adalah di Jawa dan Madura. Pada saat kepemimpinannya, Muhammadiyah lebih sering menyelenggarakan kongres di luar Yogyakarta. Tempat-tempat kongres Muhammadiyah yang eh, dilaksanakan adalah: yang pertama, kongres ke-15 di Surabaya, kongres ke-16 di Pekalongan, kongres ke-17 di Solo, kongres ke-19 di Bukit Tinggi, kongres ke-21 di Makassar, dan kongres ke-22 di Semarang. Itulah pelaksanaan kongres eh, sewaktu kepemimpinannya Kiai Haji. Ibrahim, itu ya, anak-anak. Ya, nah, demikian anak-anak, uh, keteladanan tokoh Muhammadiyah yang bisa kita pelajari, yaitu Kiai Haji Ibrahim. Semoga kita bisa mencontoh menjadi itulah umat karena ilmu kita. Untuk itu, terus dan terus belajar, Supron Kasiron. Selalu sehat dan semangat dari rumah. Kita tutup dengan bacaan Hamdalah. Alhamdulillahi 'Alamin. Ustadzah selalu berpesan: Tetap sholat lima waktu dan tepat waktu, mengaji, belajar, hormati, dan bantu orang tua dan hati-hati dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.